Euro USD bullish waspadai karena sedang terkoreksi. Bias harian pergerakan Euro USD terlihat kembali berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga Euro USD sedang terkoreksi.